kami itu, terus lopo agama nak baik anane uang itu bengka, gita, -gita bingga, makanya dibutuhno baik adi suatu saat itu murid hebat guru tapi kalau yang karebai, karena sekolah nang uner lopo umbra gue ono baik adi lopo itu Almamaternya kon diakoni karena kue daftar diakoni sebagai murid mahasiswa uner atau unbra. Nah, pendaftarane, suatu saat pengakuan secara legalitas itu dibutuhkan. Kue dari hamba umatnya ki tak tahu ini. Kue sarjana s 1 ku alumni. Ngenapa boten? Hmm. Kon gawe iso dadi khalifah tanpo bai'ah. Apa mung gawe iso presiden tanpo busa salah satu par part. Partai ah. ta iku mengkader. Kendeng go iku. Kon gawe pakaian. Apa ind independen kang ngarai iso. Karena sapa sing akan tanggung jawab mengendalikan presiden nanti. gampang Pak Harto ikut sok mundur. dengan cara apa? Tidak didukung oleh Golkar. Mundur <Sat> Dewi, <Sat> lumayan. <Lung, dia>, nah. <Sat> <Sat> ikut nasional ketua umum. Apa mena? Bapak Jokowi sih duduk ketua umum. Tambah <Sat> <Sat> Kang Bok Megawati ini mundur deh. Si ketua umumnya dari presiden gampang seluruh mau selesai <tuh> kenapa Allah membentuk agama-agama Allah Dewi membentuk partai-partai untuk bisa mengenal dirinya partai Hindu ke asing nah, politik aja ngomong jai dong Loh, partai buddha kek, partai islam kayak terkena, yang si penting aja ngelanggar KDA ART nih ini partai itu, itu. visi misi partai itu Oleh kan jadi <San> ahli ojo ngelanggar agama Islam sesuai syarikat Islam Oleh kan jadi sufi dan orang tasawuf, ojo ngelanggar Islam ojo ngelanggar Islam Mas ke kejawen no yang ojo ngelanggar Islam me. Nah Hindu Gawel tingkatan batin Tasawope Hindu Ojuk ngelanggar hi, hmm. Hindu Hanak kan bebas Aku memang Tuhan untukmu Sebab kita Dikasih wadah Akidah agama supaya kita tidak lepas daripada kita akan cumpul kabeh wong punya sejati nek gak dirangkul karo akidah agama dadine ngakoni Tuhan kabeh ngakoni Tuhan kabe, iling ora disilahkan tapi ojo ngomong cepet tidak usah bergurung, ngono iku kendeng ngono. Lakowe ompo piye iki rame. Semua itu akan diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk ih di nasira tolusta. Tus kon neklem engko dongo apa? Dongomu dewe Emang gue stop tirakat di Nah, nak kon mapan tingkatan badan gue berarti mapan aqidah. Gak akidah, nah, akidah. sing dok gawe aqidah. So. Seorang hiduo no kastani Sudra Waisa Satria Brahmana. Sing Sudra juga ada tingkatan-tingkatan. Satria juga ada tingkatan-tingkatan. Brahmana juga Brahmana nuk no, no tingkatan tingkatannya Sing Islam Dewi Yono jadi makom, mbak makom syariat torekot hakekat marifat. Sing syariat ya ada tingkatan-tingkatan bagaimana cara sholat puasa jaka haji. Sing torekot Yono sah datu torekot sholat posone torekot jaka detorekot haji detorekot hakikate yo ono sholat hakekat posone hakikat, carane hakikat ibu Yono kafe marifat yo ngunu pilih sahadatnya makrifat, pilih solatnya makrifat, pilih posongnya di Jakarta dan makrifat bedo-bedo Terus apa bedanya Ateis karena sing yang Makane Makanya diadakan Ateis itu berbeda Ateis menganggap Tuhan itu satu, orang banyak nah Tuhan untuk dirimu sendiri lah, gustimu, gusti Allah ini menyingkrumkan antara batasan jagat ageng ambek jagad alit itu diatur agama wong hindu ngatur panjarijian, panundalan wong jawoy. Nah, wong islam nganggap ulul ijtiat apa? Perpaduan badan menjadi satu, tingkat tanda pecah ini, keahlian tak boleh pecah suamiku ngono, jadi ojo amburadul. Dan Allah memberikan tanda, wong ngono wong wong wong wong wong wong Komo jamaah sing berarti ngomong Allah di dalam diri. Sopo ngajin Tapi nangdi? saya perlu pernah berbicara dia ngomong, Jakarta itu tidak mudah aneh, tahu saya ngomong, -ngomong Jakarta saya ingin tahu ngomong to mengomong iso, tako nong -nong -nong, lewatin di <coughs> takon saya <jauh>, <coughs> bingung saya ingin Jogja, bingung Bedel karoseng semua sudah melaluinya. Dewe tak takon di urusan tanah, urusan kebun, cara berjodoh tanam, merubah peragun. Tapi ini coba nggak takon di biaya cara kerja sepeda motor bawa yeah. ngomong ngonce kon, karena apa? Kon, dewe soru apa apa apa apa apa ngomong bertongos begini alu tak golek nosis begini Gus leasing tak golek nosis kita ya lancar apa karena apa kontrukan bau melalui itu tak konon nosis itu hake Tunggunya mereka yang berbicara seperti itu Akan dilanda keraguan pada dirinya sendiri Gitu ada yang ngomong-ngomong mas tak no Tapi satu hundi dia ragu-ragu Enak rapercaya dengkulah mikir diwi Karena gak pas Allah iji ini kok Diikuti umat enggak dia lo ngasih diri di saring penyaringan pertama itu ke sana oh baik kenek munajah di saring arah dulu munajah di saring DM melayu namur mursid ditambah nemen timbang gini Kowe <tuk> so, ini, tak jarke ae sakar gak Ya tambah warahmatullahi wabarakatuh. gak nemu.